kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading, caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ya, untuk kamu ada tiga kartu, ada eight of cups di bagian kiri, kemudian di bagian tengah ada page of swords, kemudian di bagian kanan ada the star. Ya, oke, okay, yang aku lihat di sini khusus banget, ini eh, khusus banget untuk. Uh, untuk orang-orang tertentu ya, nanti uh, kita lihat untuk yang lainnya ya, itu di sesi berikutnya nanti aku bacain dulu yang sesi khusus ini gitu ya, uh, karena untuk kamu yang move on atau untuk kamu yang mungkin lagi ada dalam tahap uh, perubahan atau mungkin kayak perpisahan ya, atau, uh, ada keputusan yang mengarah ke arah uh, perbedaan gitu ya pokoknya kayak istilahnya putus gitu ya istilahnya putus aja gitu yang aku lihat uh, kemarin kemarin atau 8 bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu gitu ya itu yang aku lihat di sini bakalan ketemu dengan Uh, seseorang di sini yang cukup populer ya cukup populer dan uh, suka diomongin sih sama orang-orang gitu ya uh, digosipin mungkin kamu yang digosipin sama dia atau mungkin yang gosip-gosipnya itu kayak bener-bener uh, hot banget kayak sering banget diomongin sama orang-orang <tuh> sekitar gitu ya jadi kamu bakalan bertemu ataupun lebih dekat dengan sosok ini gitu ya surprisingly jadi kayak secara mengejutkan gitu. Secara mengejutkan ternyata dia lebih milih kamu gitu ya. Ternyata sosok sosok ini tuh lebih milih kamu gitu dibandingkan dengan uh, yang lain gitu. Yang memang yang lainnya itu sebetulnya cuma gosip aja sih karena uh, lebih ke arah dia itu single sih yang aku lihat ya kalau dia memang single ya uh, dalam artian gak ada pembuktian dia udah menikah gitu ya nggak ada resmi gitu kan dengan seseorang ya uh, yang aku lihat seperti itu bisa jadi memang udah pernah menikah juga gitu ya untuk beberapa orang kayak bertemu dengan single parent gitu kan bisa juga yang aku lihat di sini uh, hal tersebut itu memang Agak mengejutkan sih yang aku lihat ya, karena kayak kamu nggak nyangka aja gitu bahwa ternyata kamu yang dipilih gitu ya, ternyata kamu yang uh, diincar sama dia gitu. Ternyata gosip-gosipnya itu uh, cuma buatan orang-orang aja ya, yang ternyata nggak benar gitu sebetulnya ya. Oke, okay, itu uh, khususnya gitu ya, berita khususnya untuk beberapa orang. Untuk sesi berikutnya di sini, ya, kalau lihat untuk sesi berikutnya di sini, sebetulnya ada keraguan, ya, mungkin uh, dari kamu ataupun dari dia, gitu ya, orang yang lagi ngedeket ke kamu ini, dia ragu, ragunya itu lebih ke arah bukan karena ada orang lain, tapi karena diri dia sendiri masih belum bisa untuk berkomitmen. Kayak gitu, ya. Uh, dan bakalan, bakalan lama banget sih berinteraksi sama kamu atau bersama dengan kamu, gitu ya. Tahap pendekatannya gitu emang agak lama, nggak bisa cepat. Biasanya kan kayak mungkin seminggu, dua minggu kayak udah bisa langsung ketemu jawabannya, gitu ya. Udah bisa tahu jawabannya. Tapi yang lihat di sini. Untuk yang satu ini gitu ya untuk yang sosok ini tuh kayak. Dia bisa sampai sebulan dua bulan tiga bulan gitu ya kayak. Sampai lama banget. Dan itu pun enggak enggak yakin. Ataupun enggak menjamin kamu bakalan bersama dengan sosok ini. Tapi bersama dalam artian serius gitu ya. Tapi yang aku lihat kalau bersama yang dalam tanda, tanda kutip bersama gitu kan kayak uh, berinteraksi atau uh, main gitu ya atau mungkin kayak dekat itu memang lumayan lama gitu tapi kalau untuk ke arah yang serius kayaknya sosok ini sosok ini tuh kayak agak kurang gitu loh, untuk diajak berkomitmen kamu pun tahu juga gitu ya untuk uh, untuk yang satu ini kenapa karena yang aku lihat Bukan karena orang lain tapi karena dari diri dia sendiri masih belum bisa untuk berkomitmen. Entah karena trauma, entah karena uh, LDR, entah karena hal-hal tertentu ya memang banyak banget sih uh, faktor yang melatar dia untuk uh, belum mau berkomitmen dengan kamu gitu ya. Tapi apakah nanti uh, bisa serius ngasih sih Alvin gitu kan? Iya aku nggak apa apa sih kalau lama karena aku nggak buru-buru juga. Misalkan kalau kamu mau kalau kamu yang berpikir seperti itu ya, ya aku lihat di sini cukup lamanya itu kayak lamanya nggak nggak ada jaminan dia bisa kapan serius sama kamu karena sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu gitu loh kayak uh, apa yang apa yang akan dia lakukan itu tergantung situasi dan kondisi saat itu ya jadi seperti itu kalau dari zodiak mungkin kita lihat ya orang yang agak pelin pelan ini eh, bisa dibilang pelin pelan ya tapi sebetulnya bukan pelin pelan sih, Tapi lebih ke arah dianya aja yang memang belum eh, bisa untuk berkomitmen serius gitu ya dari zodiaknya ada Pisces Cancer Scorpio kemudian juga ada sesama Uh, Capricorn bisa juga di sini, Aquarius kelihatan banget. Kemudian, juga dari sisi Gemini, ya, uh, Libra juga masuk di sini, aku lihat. Apalagi Libra sih, ya, antara Aquarius dan Libra itu bener-bener uh, pelin pelannya itu di dua zodiak tersebut, ya, uh, untuk zodiak yang lain yang aku lihat itu pure karena. Uh, belum ada rasa cinta, tapi kalau untuk zodiak yang tadi disebutkan, itu udah ada cinta. Cuma uh, komitmennya aja, ya, yang belum bisa termotivasi aja. Dianya gitu, oke. Itu yang kelihatan di kartu. Bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.